Kartu pertama ada Temperance, kartu kedua kita lihat di sini ada Four of Swords, kartu ketiga ada The Devil. Ini komitmen nih ya, yang aku lihat, yang paling paling kerasa banget, paling memanggil-manggil kata-katanya komitmen, gitu ya. Entah kamunya ada status atau enggak dengan sosok ini, tapi komitmen itu. Udah bener-bener 100% banget di sini. Bisa jadi memang dari dia, ya, dari dia itu sosok ini, tuh, komitmennya, ya, seratus 100% seratus persen untuk kamu, ya, di sini. Komitmen udah pasti karena cinta, lah ya di sini cinta kamu gitu kan? Bener-bener ya, bener-bener kelihatan banget gitu. Kenapa? Karena antara last gitu ya, l, u, s, t, ya. Kalau kamu uh, bisa lihat dalam bahasa Inggris ya di dicari juga lust gitu kan uh, L-U-S-T bisa jadi uh, karena ada hal-hal lain juga ya maksudnya mengimbangi gitu loh mengimbangi ya uh, untuk kamu yang bebas mungkin mengimbangi gitu karena ya mungkin di zaman sekarang gitu ya di zaman sekarang uh, nggak menutup kemungkinan ke arah sana gitu ya tapi untuk kamu yang memang uh, bersih suci gitu kan punya punya komitmen atau punya prinsip yang memang uh, melakukan hal tersebut, tapi ketika sudah menikah gitu kan, ya di sini aku lihat komitmennya dia juga uh, gede juga gitu ya. Jadi gimana kamunya? Kalau kamunya tipe orang yang casual gitu kan, tipe orang yang biasa, terus kemudian juga ya kehidupan zaman sekarang gitu kan ya, dalam tanda kutip gitu kan, berarti kamu jodoh kamu juga kayak gitu ya di sini. Kemudian kalau kamunya memang berprinsip untuk uh, mempersiapkan atau kesucian kamu itu untuk uh, nanti setelah menikah gitu kan atau untuk menikah gitu ya, untuk orang yang benar-benar serius ke kamu doang gitu kan dalam dalam artian syaratnya menikah gitu kan. Ya berarti kamu juga akan mendekat atau Jodoh kamu yang akan mendekat itu adalah yang tipenya sama kayak kamu juga, gitu ya? Karena di sini uh, sama, gitu loh, sama ya, dari dari koneksi, dari frekuensi, frekuensi ya, frekuensi ataupun dari prinsip, kemudian juga dari kesukaan hobi itu kayak bener-bener sama banget di sini. Makanya dia komitmen, gitu loh ya. Makanya dia sayang, makanya dia suka, makanya dia cinta, karena banyak banget kesamaannya dan... Kalau memang banyak kesamaannya, berarti itu ada suatu pertanda banget. Kedepannya bakalan nyaman, kedepannya bakalan sesuai dengan harapan kamu, gitu ya. Apalagi di sini ada temperance kartunya, uh, kamu banget gitu ya, kartunya Sagittarius banget di sini. Rata-rata ya. uh, mungkin bisa ketemu dengan Capricorn, bisa ketemu dengan di sini Aquarius, Libra, terus kemudian juga Cancer, bisa ya, karena tersebut karena terus bisa jadi Gemini ya di sini uh, bisa ketemu dengan orang-orang uh, yang seperti itu ya zodiaknya gitu kan diantaranya ya uh, kalau nggak kalau nggak pun nggak apa-apa gitu ya dan di sini kuat banget gitu dari segi logika pun ketika berpikir bukan perasaan doang ya uh, kalau dari perasaan udah kerasa banget gitu ada ada rasa yang berbeda ya bukan seperti biasanya tapi dari dari pikiran pun demikian gitu yang aku lihat. Dari pikiran pun juga uh, kerasa banget gitu, loh. kerasa banget bahwa uh, oh iya kedepannya bisa nih dengan sosok ini gitu kan. Jadi kayak komitmennya itu memang cikal bakalnya itu dari bisa ngelihat masa depan gitu loh dengan kamu ya. Maksudnya bisa ngelihat masa depan tuh. Ada keseriusan, ada kemudian uh, bukan janji ya, tapi benar-benar ngerasa banget dari dalam uh, diri kamu bahwa pasangan kamu ataupun jodoh kamu ini ya yang akan datang ini mungkin bisa ke arah yang serius gitu loh dengan sosok ini ya, ada, ada, ada uh, ambisi ke arah sana ya, ada itikad gitu kan ada tekad, ada tekad yang kuat gitu ke arah serius ya, makanya di sini komitmennya itu karena hal tersebut gitu, karena ngeliat dengan mata kepala kamu sendiri gitu kan, terus kayak udah pertemuan keluarga pun kayak udah sering banget kayaknya ya, yang aku lihat kalau memang deket ya, kalau memang deket itu gampang banget untuk pertemuan keluarga ya di sini tinggal dijadwalin aja gitu kan, tapi kalau untuk jauh gitu kan LDR, atau mungkin kamu kerjanya di mana, terus di uh, tempat maksudnya kayak, uh, tem misalnya ya, misalnya kerja di Jakarta, tapi kampung halaman di Surabaya, misalkan ya, uh, atau kampung halamannya di Jogja, misalkan ya kan. Uh, makanya di sini, kalau jauh ya, kalau untuk ketemu keluarga paling keluarga yang dekat-dekat di area uh, tempat kamu saat ini gitu ya tapi kalau udah deket kayaknya kesempatan untuk bertemu dengan keluarga itu benar-benar gede banget gitu loh kayak ada kemungkinan ke arah sana gitu ya komitmennya kelihatan banget di sini aku lihat komitmennya kelihatan dan tipe orangnya dia ini serius banget juga ya jadi uh, kelihatan banget lah ya yang aku lihat di sini kamu pun ngerasain demikian kok ya dari zodiaknya tadi udah kelihatan mungkin kita kasih Uh, dua kartu mungkin gitu ya untuk kamu uh, ngeliat dari zodiaknya apa ya jatuh dia ke bawah ada mars mars di sini ada kaitannya ke arah uh, aries ya ataupun scorpio kemudian ada uranus aquarius ya uh, itu diantaranya gitu Oke, okay. itu yang kelihatan di kartu. Bye-bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.